السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.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 Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ولا wala tamutunna illa مسلمون antum muslimun. Amma ba'd. Akhwani fid الله a'azukumullahu wa muslimin, Terakhir kita bahas tentang tokoh munafik adalah Abdullah Ibn Ubay bin Salul dari Bani Auf bin khazraj Dari kalangan Khazraj. Wakana munafiqin dan bahwasanya dia adalah tokohnya bahkan pimpinannya para munafiqin. Ilahiya Mereka semua berkumpul di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay ibn Saluh dan dialah orang yang menyatakan dengan kalimat ketika pulang dari perang Bani Mustalek menyatakan dengan kalimat lau rajana ila Madinah tiliuhrajana al a'az minha al adal. Nanti ketika kita pulang ke Madinah niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendahan itu Yang dimaksud orang-orang mulia adalah dia dan sejenisnya Dan orang-orang Yahudi Sedangkan yang dimaksud adalah orang-orang yang hina dan rendahan Adalah Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya Maka Allah SWT menurunkan satu surat lengkap Tentang orang ini Dan tentang para munafiqin yakni surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yaqulun mereka berkata ila raja'na ila al-madinati la yukhrijana al al-a'zha minha al-azal dan Allah jawab falillahil al 'izzatu wa li rasulih wa mu'minin maksudnya kemuliaan itu milik Allah kemudian milik rasulnya dan juga kemudian orang-orang mu'minin tetapi munafikin tidak mengerti. Mau sinyogi terjadi dan juga turun tentang orang ini dan tentang wadi'ah seorang dari bani Auf yang juga munafik dan juga turun kepada orang-orang sejenis dia dari Suwai dan Da'is Ubay bin Salul dan mereka adalah anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga termasuk terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang bersamanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 2 surat al hashab Allah SWT wa taala tentang mereka yang yadusun ila Nadir, yang mereka memprovokasi yahudi bani Naudir yahudi bani Naudir adalah para pengkhianat yang mengkhianati kaum muslimin dan Rasulullah mengepung mereka ketika mengepung mereka para munafikin berkata kepada bani Anis butuh hendaklah kalian tetap di tempat-tempat kalian Jangan mau ngalah, jangan mau keluar, tetap di rumah kalian. Sampai mereka berkata, Lainku lana dan abada. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Kata para munafikin semuanya, membela Yahudi. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. Dan kami gak akan mentaati siapapun dalam menjelekkan kalian Kami gak akan turuti siapapun dalam memusuhi kalian Maksudnya gak mau taat kepada Rasulullah SAW Padahal mereka mengaku muslimin secara doher Secara lahiriahnya mereka mengaku muslimin Tapi berkata kepada Yahudi Kita gak akan taati dia Gak akan taati Rasulullah SAW dalam memerangi kalian Dalam mengusir kalian Dalam memusuhi kalian Tenang Jangan keluar kalian Kalau kalian diusir kami bersama kalian wa in kuntum lanansurannakum kalau kalian diperangi kami akan berperan bersama kalian membela kalian ini ucapan para munafikin membela orang-orang kafir fa azzalallahu ta'ala fihim maka Allah pun menurunkan ayat tentang mereka Alantara <tum> tarailal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujan ma'akum Wala nuti'u ahadan abada Wa Wallahu innahum surat al al Ila Kepada mereka-mereka yang munafir Yaquluna Mereka berkata Kepada saudara-saudara mereka Allazina kafaru Saudara-saudara mereka, grup mereka dari kalangan orang-orang kafir min ahlil kitab. Ini kepada Yahudi. Tidakkah kalian mereka para munafikin berkata kepada grupnya dari kalangan kafir Yahudi, lain, lain nama aku. Kalau kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian. "Wa ahad dan abada" dan kami tidak akan taati siapapun dalam memusuhi kalian nakum dan kalau kalian diperangi kami akan menolong kalian wallahu yashhadu tetapi Allah mempersaksikan bahwa mereka berdusta Mari hadir akhirnya diusir dari Madinah dalam keadaan tidak ada penolong sedikit pun daripada munafikin tidak menolong sedikit pun wallahu yashhadu Allah mempersaksikan bahwa mereka itu berdusta Allah mempersaksikan bahwa mereka itu dusta atas ucapan mereka ya hanya memprovokasi mereka agar memusir Rasulullah SAW dan agar tetap memusuhi Rasulullah SAW dalam keadaan mereka tidak bisa menolong dan tidak mampu menolong dan demikian terus Allah kisahkan dalam surat Al-Hashar tadi tentang Munafiqin Abdullah bin Ubaib bin Salud dan anak buahnya sampai pada kalimat sampai pada ayat Kata allah alamin mereka itu persis seperti syaitan ketika berkata kepada manusia unfur, kafirlah kalian ketika dia kafir qala inni bariun Ketika sudah kafir orangnya, dia berkata, ini dari un ini akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu. Aku takut kepada Allah rabbal alamin. Ini syaitan. Syaitan iblis laknatullah alaih, bukan tidak tahu. Jalan yang dia ajak kepadanya adalah jalan sesat. Jalan yang dia mengajak orang kepadanya adalah jalan yang menuju ke neraka jahannam Itu syaitan iblis sangat paham. Dan sengaja menyeret manusia ke dalam jahannam Tapi setelah itu, dia menyatakan dengan kalimat ini dari aku berlepas diri dari kamu. Ini aku Allah, alamin. Aku takut kepada Allah, rabbul alamin. Itu khalil insani ikhur. Ketika berkata kepada manusia kuburlah, tapi ketika orang tadi kafir, setan berlepas diri. Munafiqin disebut oleh Allah swt karena salis syaitan. Mereka seperti syaitan. Membesiki orang, jangan kamu turuti Rasulullah, jangan kamu taati dia. Jangan kamu tunduk kepadanya. Kalau kamu diperangi, aku akan dalam. Kalau kamu diusir, aku akan keluar bersamamu. Tetapi ketika benar-benar terjadi, ini dari onmen, aku berlepas diri. Persis seperti Abdullah bin Abdul Salul dan anak buahnya. Aku berlepas diri dari kalian, Wahai Yahudi. Aku tidak ikut-ikut. Bismillahirrahmanirrahim. -ikut. Berarti selesai pembahasan tentang tokoh-tokoh dari kalangan Arab, dari kalangan Aus dan Khazraj. Yang tentunya Arab di Madinah berbeda dengan Arab di Mekah Arab di Madinah dalam keadaan mereka sangat dekat dengan Yahudi Dan mereka bahkan sebagiannya sudah yatahawad Yatahawad Dan yani menjadi Yahudi Mempelajari Yahudi Dan menjadi orang yang seperti Yahudi Namanya nama Yahudi Agamanya agama Yahudi Bahkan mereka bergabungnya bersama Yahudi Maka mereka itulah yang kemudian menjadi munafikin. munafiqin Ternyata munafikin juga ada yang memang Yahudi asli pura-pura masuk Islam ini yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Hadatina Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Bismillahirrahmanirrahim kata penulis penulis betul-betul penulis ya tukang nulis penasuk. berkata Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham ya kitab kita ini Sirah Ibn Hisham maka berkata Ibn Hisham Qala haddathana Zaid ibn Abdullah al-Bakaii. Qala haddathana Muhammad ibn Ishaq al-Muthlubi. Yaani Ibn Hisham bin Abdul Malik Abu Muhammad bin Malik bin Hisham mengambil dari Ibn Ishaq melalui jalan al-Bakaii, Ziyad ibn Abdullah al-Bakaii. Qala man aslama min ahbar al-yahud nifaqan Pembahasan tentang tokoh-tokoh yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, tetapi nifakon hanya berpura-pura. pada pembahasan berikut ini adalah munafik juga, tetapi munafiknya dari kalangan Yahudi, bukan dari Aus, bukan dari Khazraj. bil Islam, Muslimin, min Yahud, min Dan bahwasanya di antara yang berlindung dengan keislaman. Dan masuk bersama kaum muslimin eh, berlindung dengan keislaman mananya dia berpura-pura masuk Islam untuk melindungi dirinya saja eh, supaya tidak dimusuhi supaya tidak dibunuh supaya tidak diganggu pura-pura masuk Islam sehingga dikatakan dengan tawwad bil islami wajahala maal muslimin orang-orang yang berlindung diri dengan keislaman dan bergabung bersama muslimin dan menampakkan keislaman wabu mu dalam keadaan dia munafik di antaranya dari tokoh-tokoh Yahudi, banyak kainuka dari banyak kainuka dari suku Yahudi banyak kainuka. Di antaranya Syaht ibn Hanif, Wa Zaid ibn Lusaid, Wa nuaman ibn Aufa ibn 'Amr dan Uthman ibn Aufa. Ada pun Wazid ibn Lusaid adalah kata 'Umar orang ini yang memerangi Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu di sebuah pasar di pasar banyak kain ketika Umar masuk ke pasar banyak kain luka diajak bertikai diajak berkelahi oleh Ibn Musaid wahwaladhiqalahina dalatna katurasulillah dan Ibn Musaid ini juga yang berkata ketika untaknya Rasulullah SAW hilang dia berkata ya'zu um Muhammad Muhammad anhu ya'tihi kabarul salat wa huwa ya'dri ainna kathru kata si munafik ini dia mengaku-ngaku kalau dia datang berita-berita dari langit ini mana Rasulullah SAW mengaku-ngaku mendapatkan berita dari langit <tuh> padahal dia tidak tahu di mana untanya untanya hilang, tahu dia tahu di mana ngaku-ngaku dia mendapatkan berita dari langit Fakallah Rasulullah SAW maka Rasulullah pun bersabda dan telah datang berita kepada Rasulullah SAW tentang musuh Allah ini tentang munafik tadi dan juga berita dari Allah swt tentang untanya di mana maka Rasulullah mengatakan inna qaylan qala yasgamu Muhammad anhu yatihi khbaru al-sama wa la yadrainana qatuh ada orang yang berkata bahwasanya Muhammad mengaku-ngaku mendapatkan berita dari langit padahal dia tidak tahu untanya di mana wallahi ini wallah alam illa ma'alman Aku dengan Allah, kata Nabi, tidak mengetahui apapun kecuali yang Allah beritahu aku tentang Waka dan Allah barusan memberitahu aku di mana untaku. sungguhnya untaku adalah di celah bukit itu. Dia tersesat dan dia dalam keadaan terhalang dengan satu pohon, yang tersangkut talinya di satu pohon di sana. Padahal berjalan dengan muslimin, maka laki-laki kaum -laki, muslimin beberapa orang berlarian ke bukit tadi, ucapan Allah pasti benar. Ternyata mereka mendapati sana persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hai mereka mendapatinya persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallam Wakamawasafa dan seperti yang disifatkan adanya di situ dan keadaannya seperti yang digambarkan, yakni tali kendalinya tersangkut di sebuah pohon. Yang lainnya Selain Abdullah Syaid, adalah Rafi' ibni harmalah atau ibni Furaimilah. Wahyu Allah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beritanya sampai kepadaku, kata Ibnul Syak. Rasulullah menyatakan tentang orang ini: Adma taliyoun, aldimun min udma ilmu nafiqin. Hari ini telah mati telah mampus satu tokoh dari tokoh-tokoh besar Bunas kata Nabi kapan kamu disebutkan kisahnya bahasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa Wasallam dalam perjalanan kemudian beliau terterpa angin yang sangat keras ketika pulang dari perang Bani Mustalib alaihi sehingga terasa berat angin tadi Sampai-sampai kaum muslimin merasa kasihan kepada rasulullah saw. Tetapi rasulullah saw. menyatakan tenang, tenang, laka khalafu, jangan khawatir. Inna ma'habbatil ma'utiy aldi min minarudanail kafar. Sesungguhnya angin ini menerpa dengan izin allah ta'ala Karena ada satu tokoh besar yang mati saat ini, tokoh munafik kafir. Ketika pulang sampai di madinah, ternyata orang ini yang mati. Rafe, ini hulaimilah maka mereka paham bahwa ini adalah tokoh munafik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan munafiqun masjid Para munafikin tadi, mereka biasa datang ke masjid dan biasa mereka berkumpul di masjid. Mayasma'una ahaditsa al-muslimin, mendengarkan pembicaraan kaum muslimin, mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu dan mereka mencuri-curi berita untuk disampaikan kepada Yahudi. He, ini munafikin. Ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat muslimin, kemudian memperolok-olokkannya dan mentertawakannya. nabi dan mereka bahkan menjadikan bahan olok-olok dan menjadikan bahan guyonan apa yang didengarnya dari Rasulullah. SAW. He, sebagaimana kemarin sudah dicontohkan ucapan-ucapan munafik. Surga dikatakan iya. He, jannatul aramil He, iya. Teburnya para janda Dengan kalian pada mati Yang terbanyak adalah janda Dan anak-anak Ini orang olahnya mereka Termasuk mereka menyatakan Seperti tadi ucapan Musaib Katanya Dia dapat wahyu dari langit Dapat berita dari langit Dapat berita dari Allah Sekarang utangnya hilang Dia tidak tahu di mana Kalimat-kalimat seperti itu Dan selalu berkumpul ke masjid dalam keadaan mereka mendengarkan kalimat-kalimat muslimi dan kemudian mentertawakannya, memperolok-olokkannya. Kadang tidak sabar mereka untuk bicara di luar masjid. Di dalam masjid sudah bisik-bisik, sampai cekikikan. Bisik-bisik tertawa, Bisik-bisik, tertawa. bisa digambarkan bagaimana keadaan munafikin. Kalau kafir musyrikin tidak hadir ke masjid, tidak repot. Tidak kita dengar ucapan mereka apa? cacian mereka apa olok-olok mereka apa dengar dan sikap-sikap mereka jelas menentang muslimin sehingga berperang dan jelas mereka ketika dibunuh mereka kafir tetapi munafid ketika mau dihukumi mau dibunuh mereka menyatakan asyadullahi ilahallahu saya muslim saya juga sholat saya juga ke masjid masa mau dibunuh tapi ketika kita tidak ganggu dia dia berbisik-bisik tertawa cekik-cekik membicarakan tentang muslimin dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW ini keadaan mereka. Fa masjid minhum nasun. Pada suatu hari mereka seperti biasanya berkumpul di masjid satu sama lain berdekatan. Karena memang demikian keadaan ruh-ruh manusia. Sebagaimana diriwayatkan al arwah julumul mujannadah. Al arwah julumul mujannadah ma taarafa minha talaf wa ma minha ihtilam namanya jiwa-jiwa manusia itu seperti pasukan tentara. Apa yang sama akan cocok, akan akur. Dan apa yang berbeda akan saling mengingkari, akan saling menjauh. Hei. Kemudian dikatakan oleh para ulama, lihat. Hei. Kalau ada satu orang hei, ahlul bidah masuk ke satu masjid, di masjid ada seratus orang mukmin dan satu ahlul bidah. Maka orang tadi akan melihat dan akan duduk di sebelahnya lebih bid'ah, Lihat. Hei. Sebaliknya, kalau ada seorang mukmin masuk masjid Di masjid itu penuh dengan Orang-orang dari kalangan ahlub dalal Para munajiki, kecuali satu orang beriman Maka orang yang beriman yang masuk masjid Pasti akan melihat dan akan duduk di sebelahnya orang yang beriman Kenapa demikian? Al-arwah Yang namanya jiwa-jiwa manusia itu Seperti pasukan tentara Apa yang seragamnya sama, modelnya sama Akan mendekat Dan apa yang ternyata sifatnya berbeda Agamanya berbeda atau pemikirannya berbeda Akan menjauh maka demikian pula para ini datang ke masjid bukan tidak datang tetapi duduknya satu sama lain berdekatan fa <kalah> <equal to their words> rahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahadatsuna bainahum khafidhi aswatihim maka rasul melihat mereka berkumpul di satu pojok masjid dan mereka berbicara berbisik-bisik sesama mereka qad lafiqa ba'dhum di ba'd sudah menempel satu sebagian yang satu dan sebagainya yang lain, ini yani saling menempel saling berdekatan sekali antara mereka dan berbisik bisik di kalangan mereka maka Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk dikeluarkan mereka usir mereka dari masjid, keluarkan dari masjid diperintahkan untuk keluar dari masjid, maka para sahabat bangkit, para sahabat khususnya, sukunya masing-masing, kalau munafiknya dari suku ini, maka dia yang bangkit kalau dah itu maka dia bangkit <gat> abu ayyub abu ayyub balansari yang rasulullah tinggal di rumahnya ketika di awal pertama dasar bangkit beliau dan kemudian abu ayyub menuju seorang yang bernama amr ibnu <gat> saudara dari bani gun ibnu malik dari suku bani najjar sukunya dia sendiri jahiliyah dan orang ini adalah pemegang berhala mereka di zaman jahiliyah <gat> zaman jahiliya ketika mereka menyembah berhala itu berhalanya dipegang oleh orang ini si munafik ini tadi maka bu'ayu melansari bangkit fa'akadha birijlihi fasahadahu bangkit menarik amret miqai sini kakinya dan diseret keluar ya kakinya diseret sampai keluar masjid diusir hata akhrajahu minari masjid hingga keluar dari masjid wayakul orang tadi berkata atuhrijani ya abu'ayu Min marbadi bani Bah Lihat kalimatnya Samunaka Ketika diseret kakinya oleh Abu Ayub Dia berkata, apakah kau mengusir aku Dari tempat menyemur kormanya Bani Bah? Direndahkan masjid Tidak disebut masjid oleh dia Tapi disebut dengan Beni bani Bah. Masih ingat masjid Dibangun di tempatnya yang Di tempat tanah milik dua anak yatim yang. yang dipakai untuk Menjemur korma-korma di sana Tempat yang dipakai untuk menyembur korma disebut dengan marban. <tuh> Maka orang tadi mengatakan apakah engkau mengusir aku dari tempat menyembur kormanya? Suku bani lebah. <tuh> Abu, Abu Ayyub, kembali, ke masjid lagi melihat yang belum keluar. Maka dia menuju rafe iniwadiyah. Salah satu dari bani Najjar juga dari suku dia Zabahu <tuh> kemudian dia seret bajunya dari tengkuknya. Netarahu nasratan nasratan jadi dah diseret dengan keras walat mewajahu bahkan ditempiling mukanya hey. oleh Abu Ayyub Al Ansari sang munafik ini. Rumah ajarah minar masjid kemudian diusir dari masjid. Wah Abu Ayyub dia kor dan Abu Ayyub mengusir mereka dengan berkata, "O fenlaka munafikkan Khalifah celaka engkau munafik yang jelek. Abu Raja kaya munafik munasidir Rasulullah SAW sungguh engkau harus kembali dari tempat kamu datang." kembali dari mesjid ini, ini yani keluar dari tempat kamu datang. Demikian pula yang lain, selain Abu Ayyub Al Ansari, ada juga Ammarah. Ammarah ini hazm, juga bangkit menuju beberapa munafik tadi yang masih belum keluar, yang bernama Zaid ibn Amr. leh ya, dan Zaid bin Amr ini adalah seorang yang panjang jenggotnya, jauh ya, ditarik jenggotnya. Dan diseret dituntun keluar dengan jenggotnya oleh Ammar, Ibn Hazm radhiyallahu taala. Ammar Setelah sampai di luar, dia kumpulkan dua tangannya, biha Kumpulkan dua tangannya begini, kemudian dipukulkan dengan telapak tangannya dengan perut tangannya ke dadanya orang tadi di luar masjid. Sehingga jatuh tersungkur orang tadi <tid> Ya Ammara. Orang tadi ketika tersungkur jatuh Berkata kepada ammarah Hadas ya marah sungguh kau kasar kepada kuah ammar Engkau menyakiti aku wahai ammarah Maka dijawab oleh ammarah Ada-ada yang munafik <tid> Semoga Allah menjauhkan engkau wahai munafik Sungguh apa yang Allah persiapkan Atasmu dari ada Siksaan lebih sakit dan lebih keras daripada yang Aku lakukan pada kamu. Sungguh apa yang Allah persiapkan untuk kamu lebih dahsyat daripada apa yang Aku lakukan terhadapmu. Karena masjid Rasulullah SAW. Maka jangan dekat dengan masjid Rasulullah SAW. Kalau melihat munafik di zaman Rasulullah SAW, orang-orangnya jelas, nama-namanya jelas, keadaannya jelas, tidak tersama sehingga dusta. Tokoh-tokoh Syiah rahwa yang menyatakan sahabat-sahabat nabi itu belum tentu sahabat, belum tentu dia Muslim, belum tentu dia mukmin. Mungkin dia munafik, katanya. Umur yang yang kita kenal, sahabat yang mulia, jangan-jangan munafik. Karena munafik atau tidak munafik itu urusan hati. Bohirnya, dia Muslim, sholat, ibadah, dan sebagainya. Hatinya belum tentu, jangan-jangan yang kita kenal sahabat-sahabat muhajirin angsor, ternyata mereka munafik. Mungkin saja, kata Syiah. Membikin keraguan pada kaum Muslimin, maka kita jawab mereka dengan kalimat, <laughs> Bahwasanya munafik di zaman Rasulullah SAW, Wah, kau, Jelas, seperti jelasnya matahari, Dan Allah SWT memberitakan kepada Rasulullah SAW, Arifan, engkau, Rasul, Pasti akan tahu tentang mereka, Dari tergelincirnya ucapan-ucapan mereka. Pasti akan tahu dari gaya bicara mereka, kata Allah. taala maka munafik di masa itu sangat jelas sehingga tidak ada satupun sahabat-sahabat yang kita kenal. Dari kalangan muhajir dan ansar yang dibahas oleh para ulama, enggak ada satupun pun munafik. Munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. ibu bisa melanjutkan riwayatnya. Dari ibu Isham. Wahqamah Abu Muhammad Tadi pertama Abu Ayyub al ansari Bangkit menyeret orang dari sukunya Demikian pula Ammar Ibni Hazam Bangkit menyeret orang menafik tadi Dan juga bangkit yang ketiga Abu Muhammad Rajulun bin Bani Najjar Kana Badriyan Seorang yang ikut perang Badr Dari Bani Najjar <laughs> Kunianya Abu Muhammad Namanya Mas'ud Ibni Aus Ibni Zaid Ibni Asram Ibni Zaid Ibni Ta'labah <laughs> tetapi terkenal dengan Abu Muhammad bangkit kepada munafik lainnya yaitu kais ibni Amr ibni Sahal syaban dan kais ini masih muda mulaman syaban masih remaja dan satu-satunya munafik yang remaja adalah ini tatarata munafik itu tokoh-tokoh tadinya kenapa demikian biasa kebanyakan manusia kalau sudah ditokohkan gengsi untuk turun sehingga nah, dia berpikir kalau aku ikut masuk Islam bersama Rasulullah SAW maka aku tidak ditokohkan lagi ini yang terjadi jadi munafik kebanyakan adalah bekas tokoh-tokoh Yahudi atau bekas tokoh-tokoh Arab yang dibesarkan oleh mereka kecuali ini masih muda masih gulaman syaban wakana layalam fil munafikin syabanu kayro dan bahwasanya layu alam tidak dikenal ada seorang munafik yang masih muda kecuali orang ini maka bangkitlah Abu Muhammad menyeret anak muda ini sama munafik ini faj'ala yanfa fi qafa lain lagi caranya didorong tengkuknya sampai keluar masjid oleh Abu Muhammad wa kana rajulun min bal atau bal khadar dari kalangan khazraj rahtu abi sa'id bin al-khudri yang ini salah satu dari golongannya abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu yang dipanggil dengan nama Abdullah ibn Haris. Ketika Rasulullah memerintahkan keluar orang-orang itu, usir orang-orang itu, maka bangkit Abdullah ibn Haris juga, berarti yang keempat dari sahabat yang bangkit. Kemudian mengeluarkan munajatkin, Amr. Keluar kepada seorang yang bernama Haris ibn Amr, bangkit untuk mengeluarkan orang yang bernama Haris ibn Amr. Wakan ibn Amr ini memiliki rambut yang panjang memiliki rambut yang dikumpulkan kayak dikepang eh bukan dikepang dia apa dikumpulkan jadi satu fa aqada bi jummatihi maka ditarik rambutnya shahabahu biha sahban 'anifan diseret rambutnya dengan kasar sampai keluar alamamarra bihi min al-ardh hatta akhrajahu min al-masjid diseret rambutnya sampai keluar qala yaqul lahul munafik munafiq tadi berkata kepada Sahabat tadi, sungguh telah berbuat kasar kepadaku, Maka dijawab olehnya, jawab oleh sahabat tadi, "Innaka ahlul lidali, engkau memang pantas untuk diperlakukan secara kasar." Maka engkau memang Allah. untuk diperlakukan secara kasar. Maka engkau memang ayat Maka kamu pantas diperlakukan dengan Maka kamu pantas diperlakukan dengan kasar masjid Rasulullah, Jangan kau dengarin dengar di masjid Rasulullah, jangan kau mendekati masjid Rasulullah, Fa Sungguh engkau kotor. najis. Yani najis maknawi. Yani kotor maknawi. Agamanya rusak. Demikian para sahabat ketika Rasulullah Sallam betul-betul sakit dengan keadaan mereka, diajak bicara. Dinasehati dengan ayat dan hadis, tertawa-tawa, mempertawakannya, mencemoohkannya, memperolok-oloknya, saling berbisik sama mereka, padahal di masjid, jangan kita memiliki akhlak seperti akhlaknya munafikin, jangan sampai menjadi pantas untuk diperlakukan seperti diperlakukannya munafikin, diseret dengan tidak sopan keluar masjid. Karena masjid adalah tempat untuk ibadah, untuk salat, untuk pikul untuk talaqul ilmu bukan untuk kemudian memperolok-olokkan ayat yang hadiah memperolok-olokkan Rasulullah SAW mentertawakan apa yang disampaikan oleh uh, para ulama yang menyampaikan ilmu bukan. Kalau sampai ada yang demikian maka keluar dari masjid. Waqam rajulun min Bani Amr ibni ila akhihi bangkit pula sesuatu dari Bani Amr ibni Awn bangkit dia menuju saudaranya sendiri yang bernama yang juga munafik masjid lihat adiknya sendiri atau saudaranya sendiri akhirnya masjid 'anifan. dikeluarkan secara kasar juga oleh saudaranya yang saudaranya mukmin saudaranya lagi munafik maka saudara yang mukmin tadi menyeret munafik tadi yang merupakan saudaranya wa'affa baa dan mencerca dia dengan cercaan. wa kala ghalaba alaika syaitan sungguh engkau telah dikuasai oleh syaitan wa amarahu dan kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan faha ulai man hadar almasyid leho min al munafiqin itulah tokoh-tokoh orang-orang -tokoh munafik yang hadir ke masjid yang berakhir dengan diusirnya mereka dari masjid wa amar rasulullah sallallahu wa sallam bi ikhrajihim dengan perintah dari rasulullah sallallahu memerintahkan mereka untuk diusir dari masjid ketika tidak bisa ke masjid, padahal mereka sudah berpura-pura muslimin, hanya mereka membuat masjid sendiri, yaitu masjid tirah, masjid khusus untuk munafikin dan untuk Yahudi. Konegrinaza kumelola tambah terlihat, tambah terlihat Furqan, mana munafik, mana mukmin, mana orang yang beriman, mana orang-orang kafir, mana orang munafik sangat jelas, tidak tersamar sama sekali, walhamdulillah, maafilah Nuzul awal surat al-Baqarah, وتفسير غريبه. ففيها من أحبار والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر من سورة إلى منها. ففي هؤلاء من أحبار والمنافقين. maka dari mereka itu atau pada mereka itu dari tokoh-tokoh Yahudinya atau tokoh-tokoh munafikinnya dari kalangan Aus dan Khazraj maka turunlah sekian surat atau sekian ayat dalam surat Al-Baqarah di awal-awal sampai el ah, sampai ke ayat 100-an. kami sebagaimana yang nyamper riwayatnya kepadaku kata Ibnu Ishaq. Wallahu taala ta a'lam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji maha suci menyatakan Alif lam mim la yani la hudan lil jam qala sa'adah ibn tuya al faqalu قد به قد كان ثم وهذا البيت في له dalam Al-Qur'an alif mim syak la syakka la, la miryata tidak ada keraguan padanya disebutkan syiar-syiarnya di sini untuk menunjukkan makna raib adalah syak Kudamil muktaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ayalladina Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khawatir dari balasan Allah swt. Fiterkima yaarifun. Kalau mereka meninggalkan apa yang mereka sudah ketahui dari bimbingan Alquran atau dari bimbingan petunjuk. Jadi petunjuk Alquran itu untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah swt. Artinya. Maka sebaliknya adalah kalau tidak punya rasa takut, ya enggak ada manfaatnya untuk mereka. bimbingan Al-Qur'an ini enggak ada manfaatnya untuk mereka-mereka mereka yang tidak memiliki rasa takut, yaitu para munafikin. Yang mereka dalam keadaan berpura-pura masuk Islam tetapi tidak memiliki khaufullah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan nuhudan, ini adalah bimbingan hidayah liman untuk siapa? Lilmuttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Yaani orang-orang yang takut kepada Allah wayarjununa rahmatahu dan mengharapkan rahmat Allah bitasdiqi binaja'um min yaitu dengan membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang gaib. Wa yuqimuna shalah menegakkan salat wa mimma razaqnahum dan orang-orang yang memberikan infaknya dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ayu qaimu as-salati yani menegakkan salat dengan salat-salat wajibnya wa yutuna zakah, zakata mengeluarkan zakat ikhtisaban laha karena mengharapkan pahala balasannya dari Allah walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min khablik. yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai rasul dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya yakni Orang yang membenarkan engkau Bima jitabihi, Membenarkan engkau dan apa yang kau bawa dari Allah ta'ala Dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau Dari para rasul La Tidak membeda-bedakan para rasul Yang tidak membedakan membeda dalam masalah iman Semuanya diimani <tuh> Alhamdulillah Walajihadu dan mereka tidak menentang apa yang dibawa oleh para Rasul pada mereka yaitu tauhid. dan terhadap akhirat mereka percaya. ini masih berkait dengan yang tadi bahwa ini adalah huda petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang digambarkan tadi percaya kepada yang gaib orang yang menegakkan salat orang yang mengeluarkan zakatnya orang yang beriman kepada hari akhir dan seterusnya <tuh> yakni yang beriman bil ba'ti wal wal, wal nar yaitu yang beriman dengan hari kebangkitan beriman kepada hari kiamat beriman kepada surga dan neraka beriman kepada hari perhitungan beriman kepada timbangan amal nanti pada hari kiamat ayyuhal annahum yakni orang-orang yang mengaku-ngaku beriman Sebelum engkau dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul sebelummu, dan beriman kepada apa yang kau bawa, tetapi mereka dalam keadaan tidak seperti digambarkan ini, maka bukan yang dimaksud. Lihat awal surat Al-Baqarah sudah mengisyaratkan orang beriman itu yang kayak gini, yang tidak begini bohong, yang tidak begini itu bukan sungguh-sungguh beriman, ngakunya ashadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasul mengaku seperti pengakuan para sahabat yang lain. Tetapi ketika disuruh salat, wa kusala. Kalau berdiri untuk salat, malas salatnya. Ya, enggan salatnya. Ria hanya ingin dilihat manusia. Ketika disuruh berinfak, bakhilun Mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah. Ketika disuruh jihad, binillah, mereka berkata, "Inna buyu aurah. aura, jangan fitnah aku, rumahku perlu dijaga." Ini demikian demikian selalu, membuat sekian ribu alasan supaya tidak berangkat jihad. Kalau ketika diberitakan surga, surga apa? Surganya para janda, kebun-kebun janda, kebun-kebun anak yatim tidak percaya pada jannah, tidak percaya pada hari akhirat, tidak takut kepada Allah taala, tidak takut kepada api neraka, berarti orang ini bukan mukminin. Adapun kitab ini Al-Qur'an liman petunjuk bagi siapa? Hudan lilmuttaqin, petunjuk bagi mereka-mereka yang takwa, orang yang takut kepada Allah, Orang yang percaya bil akhiratihum orang yang beriman kepada hari akhir. Maka kata Allah selanjutnya Ula'ika ala Hudan min Rabbihim Mereka lah yang di atas petunjuk dari Rabb mereka Merekalah yang terbimbing dengan hidayah ayat ala nurin min Rabbihim. Yaitu orang-orang yang dibimbing dengan cahaya dari Rabb mereka Wa ala Orang-orang yang tetap istiqamah di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Wa ula'ika humul muflihun Dan orang-orang mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan pahala kebahagiaan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan di sana. Apakah kajian mendatangbiatilah Subhanakallahumma, sholatulailah. Alhamdulillah, saya guru Assalamualaikum wabarakatuh.